Emas bulis, waspadai dengan fase koreksi. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bulis dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.